Nah sekarang masih berjalan guys dilanjutin pokoknya berkeliling mutar-mutar ya biar tahu temen-temen kalau Taman Jawan oh, yang besar itu kok. sangat indah hmm. banget ya biar Banyak tahu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Tini Artir. Nah Tini Artir mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Taman Bias Taman Jaewan yang sangat indah ada air mancurnya ada kolam nah Ini kolamnya guys. Ini kolamnya ada ikan sama kuro ya, ada kuronya. Sana air mancur dari gunung ya. Airnya sangat jernih banget guys. Banyak kuro, banyak kuranya di sini. Nah, saya ajak jalan-jalan. lihat taman hewan yang sangat indah. Nah, guys. Banyak ikannya ya sama kura-kura. Sana juga air mancur tuh, tengah-tengah kolamnya. main-main teman-teman apa anak-anak ya. Nah itu ikannya besar banget Ya anginnya si boy si karena naik di atas di gunung. Hmm. bagus gas suar air mancur Hai hmm. mancurnya sangat bagus Ini suasana panas juga ya, tapi ada anginnya pospoi. Nah ini airnya. Atas ada tempatnya. lanjutkan jalan-jalan biar tahu teman-teman kalau Taman Cawan yang besar ini sangat indah ya, ya? ya mbak nah, itu sana di atas juga di atas ada tempatnya guys enak nah itu orang nyuting mungkin ya nyuting kan tamannya sangat bagus sekali guys semua pada nyuting tuh banyak orang nyuting guys nah tuh ukurannya besar ya Nah lanjutin yuk jalan-jalan Ya, sekarang ke living taman hewan yang besar yang sangat indah. Wah semua pada nyuting, kah? Uh, semua pada nyuting, banyak orang nyuting. Wah. Teng -teng -teng. Teng -teng -teng, nah, lanjutin jalan-jalan lagi. Nah, sana itu jalannya tempat rel kereta api di atas, guys. karena lanjutin jalan, jalan terus ya. Taman yang terbesar di Jawa. Oh, hmm. Kalau hari itu, Sabtu sama Minggu ya, biasanya di taman sini banyak orang libur, guys. Orang Indonesia, orang Filipin, karena tempatnya enak ya ada ansi police Stoy. nah sekarang masih berjalan guys, dilanjutin pokoknya berkeliling mutar-mutar ya, biar tahu teman-teman kalau Taman Jawaan yang besar itu sangat indah banget ya. Banyak air mancur juga, banyak orang-orang olahraga. -orang nah, bagus pak, bagus juga pak. Nah, biar tahu, nah, ini tuh air mancurnya, guys. Uh, panas. Nah, ini air mancur nah sana pur atau kereta api ya kalau di sini nggak ada ikannya guys cuman air mancur aja sama apa ya bunga-bunga yang di sebelah sana ikan sama puro ya nah duduk duduk buat nyantai-nyantai ya nah itu ada air pancur juga nah ini airnya juga jernih banyak orang main kapal juga ya kapal air best nah banyak orang main kapal nah kapal air nah ini airnya wah wow. jernih air ini ya hmm. tuh apartemen apa yang dekat taman sangat guys mungkin hingga tiga puluh lebih atau empat puluh lebih Sekarang lihat orang main kapal air ya. Nah. Kapal air. Orang main kapal air. kapal air Wow. Seru banget, guys. Hmm. Kalau di tepunya ini sekolahan ya sekolah SD. tanaman bunga tanaman bunga wah amin ya menyenangkan sepoi-sepoi nah. nah sekarang udah mau keluar dari tamannya ya guys ya tadi udah ngajak teman-teman berkeliling atau berjalan jalan ya di taman yang terbesar di Taiwan ya sekarang kita keluar guys. oh nah, ini keluar guys dari taman ya. Sekarang mau jalan, mau pulang. Nah. Ini tempat olahraga ya, olahraga. Hewan Spot Center. Oke udah kasih ya, jangan lupa subscribe ya, subscribe like komen ditonton sampai habis ya, jangan disekip. Semoga kalian saya selalu panjang umur dilancarkan ya. rezekinya. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Udah kasih ya. ya.